Halo sahabat zodiak 48 Semoga kalian dalam keadaan Sehat dan walafiat Amin Kembali lagi berdua bersama saya Yang akan membahas Tentang tiga zodiak Yang mendapatkan rezeki mendadak Di tahun 2020 Buat kamu yang ingin mendapatkan rezeki mendadak Silahkan klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Dan jangan lupa Buat yang punya pertanyaan Ataupun ingin di Reading secara privasi, hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Oke, tidak banyak basa-basi, kita langsung ke ramalan. Baik, kita langsung ke topik pembahasan, yaitu tiga zodiak yang akan mendapatkan rezeki mendadak di tahun 2020 ini. Mungkin setiap kalian dan setiap orang ingin mendapatkan rezeki mendadak di tahun 2020, namun tidak semua orang beruntung di tahun ini. Di tahun ini hanya ada tiga zodiak yang beruntung untuk mendapatkan rezeki mendadak ataupun yang tak pernah ia duga-duga. Jika kamu salah satu di antara tiga zodiak yang beruntung, ingatlah untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Oke, kita langsung ke topiknya. Yaitu 3 zodiak yang akan mendapatkan rezeki mendadak di tahun 2020 Yang pertama kita mempunyai Scorpio Mengapa dikatakan Scorpio? Karena rasi bintang Scorpio di tahun ini sangatlah cemerlang Sehingga Scorpio akan diprediksikan ataupun diramalkan mendapatkan rezeki mendadak di tahun 2020 ini Jadi buat kamu para Scorpio, tunggu saatnya dan nantikan saatnya namun, untuk Scorpio yang diprediksikan mendapatkan rezeki mendadak di tahun 2020 ini tidak dapat kita pastikan kapan waktunya dan kapan saatnya. Menurut Rasi Bintang dan Ramalan zodiak Scorpio sangat bersinar, sehingga berkesempatan untuk mendapatkan rezeki mendadak di tahun 2020. Semoga para Scorpio akan semakin giat dan semakin giat lagi untuk bekerja, sehingga mendapatkan rezeki mendadak yang tak pernah ia duga-duga. Di zodiak yang kedua, kita mempunyai Taurus. Taurus diprediksikan di tahun ini dia fokus ke karir dan fokus kepada pekerjaan, sehingga diprediksikan juga. Di tahun 2020 ini Taurus akan mendapatkan rezeki mendadak dan yang tak pernah ia duga-duga sebelumnya Taurus sangat fokus di keuangan dan di karir untuk tahun ini sehingga Taurus diprediksikan akan mendapatkan rezeki mendadak dan Dia tidak pernah menduga-duga sehingga ia bakalan terkejut jika mendapatkannya Kita doakan semoga Taurus benar-benar mendapatkan Resi yang tak pernah ia duga-duga seperti ramalannya. Amin. Buat terus, jika sudah mendapatkannya, jangan lupa untuk berbagi ke sesama dan kepada orang yang membutuhkan. Di yang ketiga, kita mempunyai zodiak Gemini. Zodiak Gemini menurut kresi bintang dan ramalannya di tahun 2020 sangatlah indah ataupun sangatlah terang benderang itu diprediksikan dan diramalkan akan mendapatkan rezeki yang tak pernah ia duga-duga dan secara mendadak rezeki itu bisa datang dari mana saja bahkan rezeki itu bisa saja datang dari orang yang tidak pernah ia kenal sebelumnya untuk gemini di tahun 2020 ini siap-siapkan mental karena diprediksikan kamu akan mendapatkan rezeki yang tak pernah kamu duga-duga dan itu akan secara mendadak bisa saja itu terjadi di siang ataupun malam hari namun diprediksi untuk Gemini di tahun ini akan mendapatkan rezeki mendadak itu terjadi di pertengahan tahun semoga ramalan ini akan benar-benar terjadi kepada seorang Gemini dan membuat Gemini senang bahkan terkejut ingat buat Gemini jika lo sudah mendapatkan rezeki yang mendadak ataupun yang tak pernah diduga Marilah berbagi untuk sesama dan kepada orang yang membutuhkan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang Ramalan, 3 zodiak yang bakalan mendapatkan rezeki, mendadak ataupun yang tak pernah ia duga-duga. Semoga Ramalan ini benar-benar menjadi kenyataan. Amin. Dan ingat, jangan lupa like, komen, serta bagikan videonya ke media sosial kalian, agar yang lain juga tahu prediksi dan Ramalannya.